Hari ini aku akan berhenti di sini. Suara lindung bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang roh es telah putus asa. Apakah perlu bagi orang luar untuk membobol roh-roh kuno dari roh-roh kuno untuk mengambil harta kota ini? Para junior akan melepaskan. Roh berdiri di dunia selama lebih dari seribu tahun. Benar-benar ketika kita adalah kesemek yang lembut. Patriark arwa sekarang telah mengejar hal-hal suci. Siap untuk pukulan terakhir. Hei, apa artinya lain? Biarkan saja. Hari ini, monumen suci ROES ini, aku harus mengambilnya. Lindung menghadapi kata-kata patriarki ROES tanpa sedikit pun sopan. Apakah itu adalah es induk atau harus huan-huan? Itu hatinya yang mengikat ekor kuda, bersemangat, dan gadis hidup. Ketika ia siklus pembakaran, membantu dirinya kaisar pada saat itu, ia tahu. Bahkan jika ada secerca harapan, bahkan miskin di luar huangkuan, aku juga ingin kembali kepadanya. Lengkapi janjinya padanya, Lindong mengibaskan tinjunya dan matanya tegas. Hari ini, ia terikat untuk mengambil monumen es dan menyelamatkan Huan huan Roh-roh es mendengarkan perintah, semua kembali. Bantu aku untuk hal-hal suci cuy, minuman patriark Roes. Semua Roes menjalankan seluruh tubuh dan kekuatan spiritual, berkah dan tubuh patriark roh es, dan tangan nenek moyang es terus menanggung jejak misterius, dan memaksa benda-benda suci. Di udara, Lindung memandang roh-roh untuk melakukan semua kekuatan kelompok, tetapi juga tidak berani mempedulikannya. Delapan leluhur besar menyembur keluar dari istana Pil Lumpur, tergantung di depan mereka, kekuatan roh leluhur saling memberkati. Tubuh Lindong dan salju ini juga dipadatkan. Jika demikian, maka cobalah yang terbaik. Pada saat ini, Pangeran Roes sudah bergerak objek suci. Kekuatan spiritual yang luar biasa meluap, menunjuk ke Lindung di udara. Bingling menghancurkan langit. Patriark Roes itu berteriak dan membawa kekuatan yang menghancurkan untuk memacu Lindung di udara. Delapan leluhur agung bergabung satu sama lain dan perlahan-lahan meringkas menjadi mata raksasa. Mata raksasa itu ditutupi dengan rune misterius dan memalukan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka bisa menelan jiwa mereka. Mata leluhur terbuka dengan suara lindong. Mata leluhur yang tertutup perlahan-lahan terbuka. Dan cahaya yang kacau mengembunkan kekuatan delapan leluhur besar. Dan roes menghancurkan langit. Sentuh bersama. Pasangan energi itu mengenai ruang itu terus-menerus ditelan. Salju juga secara instan membeku, dan ruang dari seluruh ROES itu goyah. Dengan cara ini, ruang dari ROES itu takut akan ditembus secara paksa. Prajurit yang terluka parah di samping juga ngeri. Saat ini, lindung ini baru saja membuat langkah ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Lindung memiliki biaya membunuhnya. Jika kamu memikirkan apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu juga merasa bahwa kamu bodoh. Aku tidak berharap hari ini, aku ditanam di tangan orang berikutnya. Ini benar-benar hari di luar, ada orang-orang di luar. Patriark Bingling, jika kamu tidak berhenti, keluarga berbasis Es akan dihancurkan di tangan kamu. Suara lindung bergema di antara langit dan bumi, dan roh S yang tak terhitung jumlahnya juga merasa putus asa. Masih tidak bisa menghentikan orang ini seperti Dewa Iblis Ekspresi wajah Patriark Roes tidak terbatas Seolah-olah diputuskan di bawah jenderal Setelah beberapa saat Oh, sudah tidak ada Monumen SS ini diambil hari ini Kita berdekatan Di bawah pro dan kontra keseimbangan Pemimpin keluarga Roes tidak dapat memilih untuk berhenti karena kehilangan kecil Air Lin menyingkirkan karakter leluhur Lampu kilat di depan es antara patriark spiritual. Bau kuan untuk sesuatu dilakukan sebelumnya. Banyak yang tersinggung. Aku hanya ingin menyimpan dicintai. Tidak ada arti lain. Sopan. Aku tidak berharap usia muda akan begitu sulit. Hari ini, pahatan es ini akan digunakan oleh kamu. Namun, pahatan es ini adalah benda suci Roes aku. Setelah kematian, dewa-dewa akan terseret oleh Roes Ingin menyelamatkan, tetapi harus membayar banyak harga. Hei, aku mendengar kedalaman roh-roh kuno. Ada es kuno hutan. Tan Sui ini dapat membantu orang membentuk kembali daging. Juga berharap para leluhur aku dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Daen Lin akan menjadi pesta Yongkuan di masa depan. Lin Dong mengatakan ini. Wajah Patriark roes cukup indah. Tapi dia juga tidak punya pilihan selain mematuhi niatnya. Aisling zuhausan Ais Spirit Tan Kuno, Adik Lindong. Selama Yuan Shen ditemukan dari Monumen Roes, ditempatkan di Tan Kuno, dengan kekuatan spiritual yang besar sebagai panduan, dengan bantuan air, dimungkinkan untuk membentuk kembali daging. Namun, Monumen Roes telah membawa terlalu banyak dewa selama ribuan tahun, dan ingin menemukan seseorang yang kamu cintai, takut akan membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Sang patriark Croes mengingatkan aku bahwa tidak masalah. rohku pasukan telah mencapai situasi jingjing. Ini sulit untuk mengalahkan aku. Lindong mengatakan ini. Patriark Croes bahkan lebih dikagumi. Aku berharap bahwa patriark Croes tidak boleh membiarkan orang luar mengganggu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan sukacita. Lindong berkata kepada patriark es Nah, orang tua itu tidak akan mengganggu. Aku harap kamu berhasil. Setelah akhirnya, Patriark Arwa S. melintas, dan kemudian pergi. Selanjutnya, saatnya untuk memenuhi janji. Huan-Huan, tunggu sebentar. Tak beberapa lama akhirnya Lindung Bebe berhasil menghidupkan kembali Ying Huan-Huan dan membawanya ke dimensi lain pesawat yang lebih tinggi yaitu Great Towsan World. Dan mereka hidup berbahagia selamanya. Tamat, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan sedih kisah ini masih akan dilanjutkan dengan kisah Lindong, Ling Kingzu, Ying Huanhuan Huan dan anak-anak mereka, yaitu Linjing seorang anak cantik anak Lindong dan Ling Kingzu, serta linking seorang pemuda tampan anak Lindong dan Ying Huanhuan. Huan. Bagaimana kisah mereka, kultivasi mereka dan keseruan petualangan di Great Town World. Apakah benar nanti Lindong akan mempunyai binatang peliharaan seekor naga? Kita ikuti aja ya. Cerita lanjutan tetap bisa diikuti di playlist di channel yang sama mulai besok ya. Dalam seri Wu Dong Kun, The Great Ruler. Di sana Lindong akan bertemu toko Xio Yan dari Battle Through the Heaven dan sepertinya akan menjadi besan karena anaknya berjodoh hehi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah emuah. Dadah.